Oke okay, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam selesai di sini berjumpa lagi dengan saya dalam sadiri di sini, dalam jaya, semoga kita semua terbelah menimbulkan rahmat dan Allah SWT. Ini ceritanya punya pondok, terbengkalai lama, sekitar dua tahunan, sampai ketumpuk-ketumpuk begitu, akhirnya punya inisiatif untuk dicek, ternyata banyak gangguan, sampai bisa berbunyi seperti ini, walaupun belum maksimal. Oke okay, apa aja uh, fitur-fiturnya atau gangguannya juga teman-teman saksikan video berikut ini. Okay. Dadadada, <laughs> yeah. Yeah. ini oke Hai dadah bos ya hahaha iya ini oke, oke listrik ini <laughs> ini saya 10 detik Oke okay, teman-teman ini di gudangnya mts zaha 2 ini ada speaker yang lama Da, da ini ya, tidak terawat lah begitu. ini mau saya cek dulu, bisa ndak ini? Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> wow, ternyata kabelnya putus, teman-teman. Kabelnya putus. Oke. Okay. Kabelnya putus, tapi sepertinya ini masih masih oke okay sih. Ini minta santri ngelap dulu. Yang ini deal, yang ini deal. Brogoladin, Pak, kalau saya Nggak, ini cuma, nah, ini eman ini, ini bagus ini speaker kayaknya. Ini cuma kabelnya putus ini. Ini dilihat ini dia. Nanti saya lem ini. bersihkan dah ya. Ya teman-teman ini speaker aktifnya sampai ke buku begini sudah cukup lama berdebu juga teman-teman. Uh, ini tidak tahu ini bisa pendak karena sudah lama sampai ada karet-karet ini berdebu ya. Kita cek. Oke. Okay. Uh, kami mulai bongkar dengan yang apa? Yang pasif dulu ya, yang tadi dibersihkan sama Santriwati itu. Kita cek Speakernya ini, oh ternyata putus, teman-teman. Dipegang tikus ini. Ini ya, dalamannya itu seperti ini, teman-teman. Ini disambung paralel ya, merah atau merah. Ini ada tiga speaker, speaker uh, yang enam in, dua dan yang Eh, uh, treble itu satu, tadi itu tiga ohm teman-teman ya, kurang lebih, eh dua ya, dua koma berapa ohm gitu, dua koma delapan kalau kata, oke okay, disolder dulu jacknya, iya, <tik> <Yeah. tik> ini, eh uh, ini termasuk bagus, uh, apa penutup depannya ya, dari RAM itu kawat begitu. Ini kabelnya dites ternyata uh, jelek teman-teman. Sudah disolder dan terpaksa harus ganti kabel. Seperti itu. Ya kami ikat dulu di dalam begini. Dan uh, yang bagian belakang juga kami ikat. Seperti itu. Tapi sebelumnya kami pasang dulu skrupnya ada empat. Dan ini... Ini termasuk kategori speaker aktif yang bagus lumayan mahal ini. Oke. Okay, sambung dulu teman-teman sambil nanti menyalakan ini lem tembak. Solder dulu ya, jangan lupa disolder, dicek dulu. Nah, itu 2,2 ya. 2,2 ohm teman-teman. Oke, okay, eh uh, disolasi dulu teman-teman. Setelah itu di lem tembak ya lem tembak dulu biar kuat nah ini eh, panel depannya ya panel belakangnya Wah ini ada sesuatunya yang lengket seperti apa nempel oke okay. ternyata yang speaker aktifnya juga tidak berbunyi ternyata dimakan tikus juga kabelnya saya sembung ya sembung dulu oke okay, sudah oke okay. dites tadi oke okay. Ya, diselasi dulu sabar selasi dulu baru dipasang lagi wah berhubung berhubung ini kami perlihatkan dalamannya nah uniknya speaker ini teman-teman dua-duanya speakernya itu ada kotak masing-masing ya seperti itu untuk speakernya dan sebagainya ada kotak masing-masing oke teman-teman sudah ready teman-teman ya ini saya pinjam HPnya teman-teman saya karena pakai komputer itu udah ndak connect teman-teman oke okay, teman, teman saya akan pakai seperti biasa ncs elektrokimia. mau pakai ncs yang apa yang ngebas ini uh, belum ya bukan apa ya, ya belum berani sih begitu takutnya kena copyright seperti dulu-dulunya Bismillahirrahmanirrahim ya oke okay, bismillah volumenya sebelah sini mari ya Belum masuk 100% teman-teman Ini karat ini teman-teman Sebentar teman-teman ya sabar ya Karat ini Lupa tidak bawa apa Kontak cleaner Sehingga Ini suaranya Tidak begitu maksimal Tapi ber, ber, berbunyi ya Karena memang soketnya ini karat Sik ya teman teman sabar ya aduh ini sabar teman teman ya ini suaranya mulai agak normal teman teman ini ini soronnya ini keluar ya di sini juga keluar enggak terlalu, terlalu besar teman-teman ini harus di service lagi ini biar biar hanya tidak hanya keluar suaranya tapi juga musik-musiknya bisa karat sepertinya bas lumayan bagus ini sampai bergetar-getar wow. istilah orang sini orjek walaupun belum maksimal teman-teman anak-anak belum kayaknya masih perlu diservi lagi disemprot kotor ini ndak ada 100% ini woi tapi ini basnya oke okay. untuk ukuran 6-in 6-in ya oke okay, sih ini juga oke okay. Ini turun kontrol untuk yang bawah, teman-teman. Untuk yang mic, oke teman -teman, ya, teman-teman. Uh, ya, demikian uh, renovasi kecil-kecilan. Semoga bisa nambah pengetahuan buat teman-teman manfaat dunia akhirat. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.